Di sini ada yang bertumpuk-tumpuk Oke okay, siap kita lawan Oh ternyata lawan teman-teman yang nakal Wih amela dikit lagi Oke okay, selamat datang di mana kemiah part ke-16 ya teman-teman kita langsung aja kita lanjutin ke pembuat eh ke ini ya apa ada job di sini ada pekerja sambilan dan ini masih belum selesai ya teman-teman di sini ada cold soup ini kita harus bikin cold drink soup dan apa lihat di internet sih ternyata harus pakai katuniki ya lalu kita harus bikin ini galian scoop dan di sini nanti kita lawan the game kalau mana ya. ada game dan juga kita bakal ngalahin Draklinger Oke okay, langsung aja mungkin dari green soup dulu lumayan buat ini aja apa buat ngumpulin uang juga green soup oke okay. kita bikin dulu green soup mana green soup ini ya kita bikin berapa biji tiga ya cuma harus pakai ini, ini nanti di skip aja ini Oke okay, kita udah bikin green soup dan disini statusnya cuma 12 dan itu cold jadi dingin. Oke okay, kita butuh berapa tadi? Kita lihat di handbook. Di handbook kita buat green soup. Kita butuh tiga berarti satu lagi green soupnya langsung berarti bikinnya tiga. Oke okay, kita udah bikin tiga green soup ya langsung misi berikutnya di handbu eh salah oh ini kita bisa lihat ya untuk tugas-tugas tugas-tugas oke okay, untuk tugas udah ya sekarang kita cek kita harus ngapain lagi di sini jobnya untuk cold soup oke okay, udah lalu di sini kita harus pikir apa namanya ini ya, kalian scoop dua, oke. Okay, langsung aja, kalian kita butuh dua, oke. Okay, udah, eh, salah, handbook jobs udah. Ini dua, ini tiga, oke. Okay. Lalu kita akan ke ini, ya, ke sekolah horor, oke. Okay, langsung aja, kita ini dulu, kita ke sekolah horor aja, langsung ya. Oke, langsung kita ke Old School Host. Oh iya, hampir lupa. Jangan ini baru tahu dan kepo banget. Aduh, bener-bener parah. Ternyata di sini di status kita harusnya masukin senjata senjatanya ya, teman-teman. Di sini mungkin dari posisi juga mau diganti dulu untuk tanker di sini Clay sama niki. Oke, okay, untuk dia sama ini di belakang. Oke, okay, teman-teman, dari status kita mulai naikin dulu ke Fair blade Oke, okay. tuh ini naik banget, tuh wow. Pakai yang putih. Oke, okay, kita langsung aja tadi udah ini ya. Untuk status mereka udah ganti semua, ini masih jelek ya. Udah, nanti deh bikin-bikinnya ya. Ini mungkin kita langsung aja untuk... Uh, ini ya, ada bos-bosnya di sini. Kita ada misinya. Bisa dilihat dari peta. Di sini udah ada tanda seru. Oke langsung aja. Nanti kalau misalkan melawan monster biasa itu pasti di skip ya teman-teman. Karena kita udah terlalu OP di sini, guys. Aish oh Oke kita langsung aja teman-teman. Kalian aja ini ya Oh lumayan ini Banyak Kebun-kebun Ada dirt Dirt carrot Oke okay, Kita langsung Wah, Ada mini boss Kita ambil aja mini boss Oh, shit. 200 kurang Rus! ini sekelas kecil. Oke okay, mantap langsung aja untuk mini boss kita langsung lawan lawan aja ya teman teman. Oke okay, oke okay. langsung kita cari yang mini boss saja atau yang bosnya sekalian. Kita langsung langsung langsung langsung. Waduh biru banyak. lah dapat item blue battle Jika Pun murahan. Iya kalau nggak salah di sini ya. Oke okay, benar ya betul oke okay. langsung jangan dulu ke situ kita cek cek dulu oke okay. langsung ini dia kita lawan drak blinger oke okay. mungkin kita pakai wall check ya wall check semuanya dapat Oke okay, langsung kita pakai bus biar serangannya Oke okay, di sini para tanker kita, Dre Dre, oh, jangan dulu, pakai putar guys aja. Oke okay, langsung, oh, -nya sekarang naik. Oke mantap sekarang pakai tornado ini aja. Oke mantap mantap jiwa lalu play jangan lupa pakai star shoot tapi untuk itu pakai dulu ini. Biar tanker kita attacknya OP semua biar mantap. Oke okay, ternyata Jess langsung kewalahan. Oke okay, kita langsung pakai harpy sister. Kita mundurin semua. Oke okay, mantap. Langsung di sini pakai star shoot. Matiin. Ini Jess harusnya udah ini ganti ya. Tapi jangan dulu. Oke, okay, summon kita Happy sister lagi Kita mundurin dia Ini bagusnya Happy sister nih Buat mundurin kartu yang ada di atas Oke, okay, mantap Langsung Tornado Oke, okay, waktunya sekarang Quain Gak usah diinilah, langsung aja. Hai, 200 ternyata hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, Kita hai, hai, hai, hai, hai, ini harus Kalau pas battle berikutnya ya teman-teman Wuss, -teman. <SILENCIO> gila Nguranginnya <SILENCIO> Oke, mantap 200 Kita analyze <SILENCIO> <SILENCIO> Ini udah harus diganti teman-teman kita tapi sebelum itu kita mundurin dulu lagi Oke okay. play juga Oh udah habis Oke okay. ini ada attack jar di sini ada tinggal usah. Oke langsung kotor guys. Uh gila, dikit lagi, nggak apa-apa. Tornado. Biar tanker kita Udah dulu, biar pulih dulu. Ya uh, ternyata kita sedikit lagi. Ya, mantap kita dapat Sintesis explosion. Oke okay, lumayan mantap. Untung aja. Oke okay, semua kita isi dulu. Para tanker kita Niki dan play Oke okay, kita langsung aja ya teman-teman. Ah. Oke okay, ayo langsung Oh ada mini bosnya langsung kita serang Eh gak kena-kena Parah Oke okay. mantap sekali langsung Harpi sister Oke okay. motor guys ini langsung panggilan langsung ke belakang biar SP nya nambah lagi Oke okay. lain juga harus diisi dulu ya Ini hmm. ya udah nggak apa-apa deh 200 lagi di belakang dulu enter play ini udah sedikit lagi ya udah Oke sip mantap. Kita defense dulu. Kita pakai Fanny Karena bisa dapet monster cookie. Oh iya dapat monster cookie. Sip mantap. Buat sih. Oke, langsung kita lanjut. Oke, isinya benar. Uh, Oke, kita langsung aja ya. Untuk pojok-pojok kita ini aja deh, kita lewatin. Main di sini banyak banget ya item-itemnya kalau di sekolah horor. Oke, okay, di sini ada mini boss kalau nggak salah. Oke, okay, kita serang dulu mini boss Beri. Udah nggak apa-apa deh. Jangan lupa di sini masih banyak item-item. Lumayan, uh. Panen. Di sini ternyata banyak panennya. Carrot, torch. Mantap. Oke. Okay. Ada apa di sini? Hmm, ini banyak banget. Banyak hal-hal seperti ini, tapi bagus banget nih. ini banyak item, lebih bagus. Karena kita buat, bikin-bikin lah -bikin, teman-teman. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Guys, hampir. Nggak salah di lantai 2 deh ya ana belum keputerin. Oh iya bener Di lantai 2. Kita cepat-cepat aja ya teman-teman. Karena buat menghemat waktu juga. Kecuali yang biru, jadi bisa langsung. Legend Steel. Oh ada ini yang mini boss. Kalau mini boss kita ambil aja lumayan apelnya agak gedean. Oke, okay, kita ganti posisi dulu. Play biar ngisi dulu ya teman-teman. Ini kita ambil to play. Kita lewat-lewatin aja. Wah wow, udah sore ternyata. Harus cepet-cepet teman-teman. Di sini kita harus cepet-cepet karena kalau udah malam itu udah ganas semua. Di sini ada mini boss. Ah, sayang bak ah. Oke, okay, gini udah malam hari ya, teman-teman. Dan sangat gawat banget. Oh, ini lumayan bisa kita save dulu. Jangan lupa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan lupa, ini udah terlalu malam, tapi posisi kita ini dulu aja. Nanti pas mau bos, tanker biar aduh kena. Aku butuh item di sini banyak sekali banyak mantap jiwa di sini kau ya oke mantap banget mantap jiwa uheng wow, itu ada yang main mobil eh di sini ada di sini ternyata ada pemandangan gini ya baru tahu loh ya udah deh nggak apa apa oke langsung kita lanjut oke kita lanjut ini jangan lupa nggak usah kita langsung aja di sini ya yeah. ini ada pintu nggak bisa masuk apapun di sini nggak ada ya oke okay. dan di sini uh di sini ada yang bertumpuk-tumpuk oke okay. siap kita lawan oh ternyata lawan teman, -teman yang natal wih uh, pamela dikit lagi Pamela, nanti kita mundurin Oh, dikit lagi Ah, oh, Pamela Bisa gawat Pamela ya Oh, diiniin Oke, okay, yang pertama mungkin kita pakai Panther dulu Bisa bertiga Oke okay. Oh ternyata kuat sekali. Kasih belum ini. Ini yang punya berapa nggak tahu. Kita nanti analyze dulu. Oh ternyata masih kuat. Analyze. Oke okay, baru mati satu. Kayaknya lawan ini lawan grup-grup nakal kayaknya. Yang berandal, Oke. Okay. Oke okay, langsung aja Panther. Oke okay, langsung mati. Ternyata para berandal ini banyak. Oke okay, fine. Ini harus pakai jurus-jurus ini. Oh dia nge-summon Oke okay, kalau gitu kita harus ngebus dulu Niki. Dia serangan gede. Oke okay, langsung loading filler. Kali oh, ini bisa banyak semua. Oh harusnya tadi ya udahlah nggak apa-apa. Grab World Shake biar semuanya dapat. Pamela oh, ini udah dikit lagi. Harusnya dimundurin mundurin. oke okay, langsung terus guys buat semuanya langsung Oke okay, sekarang waktunya play juga ngebus biar attacknya gede Oke, okay. ini mon tornado. Ini kita hancurkan aja. Oh, ternyata bisa pusing juga yang gitu ya. Jangan dulu, oke. Okay, waktunya play menggunakan star shoot dimatiin aja nih banggu. Oke okay, langsung. Kamela sedikit lagi ini gila parah Wah wah wah wah wah wah nih gak ke analyze lagi lupa aduh. Udah apa lah Langsung aja oke ngeburst Semuanya langsung bisa ini ya Matiin Dia yes, masih banyak ini ya Oke mati langsung nah, berang, Ganti Oke Oke oke, okay, semuanya, center, oh, jangan, kill, mati langsung, gas, oke, okay, ini sekarang para penyihir datang, wah, udah harus mundur, ternyata, fly. Play. play, udah harus mundur, ternyata, oke, okay, mantap. Langsung ini aja, matiin ternyata masih kuat. Hai, seratus Kita hai, ini aja Oke mantap Dan hai, masih banyak Ternyata hai, dia udah lemes Oke hai, hai, petos Kita langsung mundur. Oh, enggak bisa ternyata. Udah langsung mati, bisa pakai shoot Oke, okay, mantap, langsung mati. Oke, okay, mana lagi yang datang. Oh, dan ini bosnya ya, teman-teman. Oke, okay, bos, ready, pillar, dulu yang yang langsung 300. Oke, mantap. Langsung potter gay Waduh. Oke, langsung pusing. Ini men tornado. Nah, dihancurkan dulu ini. Oke, mati. Lalu, aduh, oh, udah gak punya dia Pusing, gak apa-apa Masih kuat Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Kalau gitu Oke, okay, akhirnya mati juga Dan kita menang uh Kita harus langsung Isi ini Kita harus langsung isi semua langsung ini ya. Oke mantap. Kita langsung dan di sini ada sebenarnya ada ujungnya. Oke langsung aja deh. Kalian kita ngecek ngecek apakah di sini ada sesuatu yang berharga. Kalian cari item gitu loh. Ah di sini Waduh. Eh dan di sini masih banyak monster monster dan di situ ada item. Aduh. Ah. Oke deh, ini udah jurus semua. Udah, mini boy. Oke, kita pake aja Panther Oh, uh, di blok. Play, ini play mati ini, oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, kita matikan aja. Lalu start shoot Itu lagi break, dan langsung funny pun kita ambil lagi. Sekalian oke, okay, dapat monster cookie lumayan. Oke, okay, dia healing. Oke, okay, fine kalau. 200 Lepas. oke kita pakai masuk watch oke sudah dapat monster ah Langsung menyerang langsung diserang ternyata. uh ini kena efek samping banyak. udah harus pakai ini ya. supain push. cure. oh enggak ada cure jar ternyata. oh ini cure jar. Oke okay, langsung tanker kita lagi sama tankar target langsung langsung pakai di sini info ini aja oke okay. Oke okay, dapatnya, oh dapat kanan rock. Perfect. Oke okay, mas, oh ternyata sudah mati. Oh ini Niki tenang aja, masih banyak. Ibu mantap banget gila. Oke, langsung mati. Go tai Oke, langsung kita matikan aja. Ya. Oke sih mantap. Langsung muter DJ. DJ. Come on. Udah panik pun oke, ini ternyata agak lama juga ya. Ini karena udah malam juga, ini agak susah ya, teman-teman. Oh, dia nge -healing. tapi tenang aja, ini bentar lagi juga mati. Oke, okay, langsung. Oke mantap. Langsung terserang begitu saja. Jelas, kita mau pengen item-item di sini banyak banget. Mantap jiwa itemnya. Oh, ada long uniform. Long uniform. Mungkin bisa dipakai buat Pamela. Oh, ini adalah ada mata dolar ya. Aksesorisnya kalau mau Pamela gitu. 100 lumayan lah. Oke okay, sampai sini dulu ternyata oke okay, kita langsung aja kita wing in oke okay, semua misi kayaknya udah beres ya teman-teman kita langsung ke kafetaria dulu untuk ngasihin green soupnya ya teman-teman oh ye yeah. akhirnya selesai juga sebentar kita cek dia di handbook eh di handbook handbook handbook jobs ini udah ini udah oke oke okay. okay, langsung ke sini oke okay, mantap dinsup dapat 2600 lumayan mantap lalu kita ke resort center ke resort center kita ngasihin galian scoop ya buat si ini oh ini ya Oke okay, kita berhasil Dapat 1900 lumayan Dan uang kita lumayan 11000 Oke okay, dan satu lagi itu Yang schoolhouse kalau asal di student affair ya Student affair Mana student affair Oke okay, ini dia Student affair Eh benar yang ini kan Ke Arsya Oke okay, Arsya Aku udah beres tadi the gang oke okay. sword Dapet yang the gang oke okay, mantap kita ternyata udah menyelesaikannya jobs kita dan di sini ada apa-apa oh kita habisin map ya temen halo kamu lagi nyari apa lagi oh buat festival ya terserah lah ini masih aja di sini ya udah dadah deh thank you Oke, okay, mungkin untuk part ke-16 ini kita udah selesai ya. Terima kasih yang udah nonton banget. Dan di sini ternyata ngumpulin uang, dan ternyata ada event yang lawan the Gang sama lawan drug sword. Dan itu kalau dulu sih nggak tau ya, nggak tau deh itu beneran. Nggak tahu ada drug sword, nggak tau ada the Gang Oke, okay. mungkin untuk part ke-16 ini terima kasih yang udah nonton. Ya maaf kalau misalkan memang banyak kekurangan, langsung komentar aja ya.